Alright, ya halo, what's up guys? Balik lagi bersama Bugovian Dan kita hari ini bakalan mainin Ori and the Will of the Wisps Ya, kemarin itu kita habis nyelesain Superliminal Jadi sekarang kita pindah game yang baru Ya Jadi ini sebenarnya ada game keduanya Ori Yang pertama itu Ori and the Blind Forest Tapi gue belum mainin Jadi kita mau selesain ini dulu Baru kita mainin ini Ori and the Blind Forest Karena ya no reason sih Karena ya gue pengen main yang lebih baru dulu aja <laughs> Ya, nggak ada Gue literally gak punya alasan tertentu sih Kenapa gue mainin yang ini dulu sebelum yang pertama Tapi ya kita mainin aja dulu Oke okay, guys Iya hmm. yeah, guys gue mau ingetin dulu sebelum kita mulai gamenya Jangan lupa buat like dan share Karena itu bakal membantu channel gue untuk berkembang Jangan lupa juga buat subscribe Supaya kalian dapat notifikasi Kapan gue upload video Dan ya klik that bell Di sebelah subscribe Jangan lupa And ya yeah, Uh, kita masuk aja langsung ke game ya kita langsung start game aja di sini kita bikin empty slot satu, satu baru karena kita lebih cuma pengen fokus ke storynya jadi kita main easy mode aja oke okay guys ya jangan tanya ke gue kenapa gue nggak milih hard mode karena gue nggak mau ngebongbong waktu gue untuk kesulitan yang tidak perlu gue pengen tahu ceritanya aja ya oke okay, kita masuk aja ke easy mode Gue suka sih lagunya kayak lagu-lagu genre Celtic gitu tuh menurut gue itu menyenangkan banget sih. Menyenangkan untuk didenger gitu, enak aja gitu dengernya. Ini karakter kita kah? Si Ori. Di sini gue main di PC ya ngomong-ngomong ya. Uh, ya, berarti ini karakter kita ya. Sepertinya kita punya basic-basic pergerakannya itu WASD yang kayaknya sih cuma AD doang ya. Ini kita lompat bisa Swallow's Nest. Oh, itu nama mapnya sepertinya. Jadi gue nggak tahu, kita pakai kita bakal pakai mouse di sini atau enggak, tapi ya ini kita seperti lompat di sini. Emang emang arahnya ke sini sih? Ini apaan? Kayak laba-laba gitu. Kayak laba-laba berbulu sih? <laughs> Oke okay lah kita ikutin. Kayak kita diminta ikutin dia ya. Dia dia tuh yang dia tuh jahat atau enggak sih, gue that tau. Kita akan mengingat hari itu lagi. Kita akan selalu mengingat hari itu, sorry. Oke, okay, kita kesini dan ada cutscene ya Ketika hidup baru datang ke Nibel. Nibel siapaan? Hmm... Oh, ada burung hantu, ucunya Ya ampun, lucu banget sih kamu Uluh, uluh Uluh, uluh, lucu banget hmm. Kita namakan dia Ku Namanya berarti si burung hantu itu namanya Ku Nama kita siapa? Ori ya? Ah, belajar jalan, ucunya Ih, gemesin Ih, <tidu>, duduk ya. Oh, ini CT mereka lagi bikin rumah tetangga. Oke, sip, bentar. Jadi, Siku ini tuh anaknya dua hewan, dua hewan yang kayak laba-laba dan kayak pinguin setengah burung hantu. Ini bukan sih, bukan ya? Oke, jadi satu saat Ori sedang tidur, Siku ini diajak oleh makhluk kayak laba-laba ini buat kemana gue nggak tau. Naik ke atas ya nih. Uh, ditangkap dong langsung dia. tuh ngapain? kayaknya ini cita Kacine udah kelar kah? Tapi gue belum bisa mencetak apa-apa, by the way. Oh, dia bangun. Sip. Karakter kita seperti bangun, guys. tike kucingnya aja, ng ngulet deh. <laughs> Oke, okay, kita... Bentar. Tadi tuh kita mesti naik ke atas ini bisa nggak sih? Mengingat ini gamenya 2D sih, menurut gue nggak bisa. Jadi, ya, memang kita harus ke sini, berarti ya. Bentar, gue pengen liat dulu sebelum kita ke kanan. Cek di kiri ada apa. Biasanya ada sesuatu. Oke, nggak jadi. Oke, ada apa di sini? Ah, ada emaknya. Oh, diajarin terbang. Oke, siap. Ih, eh, takut. Uluh, uluh. Jangan takut. <laughs> itu cuma perasaan gue deh kalau sayapnya dia tuh bulu kanannya itu kurang ini ya, kurang apa, kurang jadi gitu. Nggak tumbuh gitu, jadi kayak cuma tulang-tulang doang, kayak sih? Eh dikasih makan apel, cute. Iya nggak mau, maunya apa dong? Apa itu? Kok bisa tahu-tahu pindah ke sini gitu loh? Oh dia mau cacing, I see. Yo, <tuh> Nyap Aduh, <laughs> Aduh, lucu banget sih cerita. Dia mau terbang, tapi nggak bisa ya? Ya Iya, apa namanya? E, kalian lihat itu sayapnya emang nggak terlalu jadi sih ya. Jadi dia kayak apa ya? Mungkin dia tuh kayak ngeliat angsa-angsa ini, dia tuh pengen terbang gitu kan. Tapi sayap kanannya tuh bulunya nggak ada, jadi nggak bisa kan. Alam tuh memanggil dia gitu, langit memanggil gitu kan? The sky call to her. Dia mendapatkan panggilan kalau dia tuh harus berada di udara gitu, di langit terbang. Gumo dan Naru mendengarnya juga. Gumo dan Naru, gumo tuh kayaknya yang kayak laba-laba itu ya, kalau dari bahasa Jepangnya "gumo". Kan, gumo tuh laba-laba banget sih. Iya, sayang ya, dia tetap gak bisa terbang. Yap, aduh, kasihan. Contohnya di perut lagi, sakit tuh. Mual, mual loh. Aduh, kasihan, kasihan. Ayo eh, dia kecewa dong. Kita harus gimana? <laughs> Oke okay lah, kuih. Kita bantuin. Let's go. Mana? Eh, burung hantu. Ku. Ku? Where are you, ku? Kukuruyuk, maaf Bapak. Aduh, dia kecewa. Dia nggak bisa terbang, kayak pasrah gitu loh. Dia ngeliatin angsa-angsanya gitu. Bapak, dia bisa terbang tuh. Biasanya kekecewaan di karakter tertentu ini yang bikin yang jadi awal mula dari suatu permasalahan gitu kan. Oh dia tidur di sini di jembatan. Jangan jatuh ya dari jembatan. Jatuh dari jembatan sih gak lucu loh. Kanan? Oke. Okay, good. Good. Insting hewaninya kuat. Terus gue mesti ngapain nih? Nih gue nggak bisa nakan apa-apain. Gitu. Aladi. The answer lay in the past, jawabannya ada di masa lalu, di masa lalu maksudnya. Bentar deh, coba kayak gue disuruh kesini nggak sih? Atau gue bisa lompat ke air? Kalau gue bisa lompat ke air, atau gue tendang gitu kan? Deduk <laughs> emang pikirannya kriminal, berarti emang nggak boleh ya? Tadi gue jalan ke situ, dia langsung jalan doang. Oke, okay, coba kita lihat di sini ada apa? Hormada's final gift, hadiah terakhir mamanya, apa itu? Tara, gue nggak bisa kesini ya. Berarti emang mesti masuk sini ya? The heck? Oke. Okay. Apa nih? Oh, bulu. Cross feather. you've gained a new ability. While well, airborne, hold shift to glide freely or ride wind currents. Oke. Okay bulunya kayak bakalan gue balikin ke dia nggak sih Let's go my friend wing wow lenin pochin kima bro salah <laughs> kuro mono kurobo coba kita tempelin bisa nggak nah sleep nice itu bulu muna nih bulu oh. Oh. tapi mana cukup bulu satu doang Gila, mereka, mereka naro bulu deh kayak lagi mau ngepas baju <laughs> Terus bisa terbang gitu, dari gitu doang Gue, gue menurut gue sih enggak sih gumonya masih tidur ya Digelitikin dia kaget dong Ada bulu hah uh. Aduh, aduh, di ik bulu sebiji doang bisa dipakai terbang nah, gua, nah, terus ini masih malam-malam gini suruh terbang lagi kan, mantap jiwa emang. ntar ini cerita gue yang ngenalin Tondu Datashi The sky was within reach. Wait, what? Coba ini harus kemana mana sih tuh? Kayak bukan ke boss ini enggak kasih. The map is not available here. Oke, okay. uh, berarti kekit memang musik ke sungai itu tadi bukan sih? Ini masih belum bisa terbang dia tuh. Coba bisa Nah, nah, nah, nah, nah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya, ya. Bentar Oh naik Gak jadi Wih, Dia terbang wih. Oke game nya udah tamat kah? Gak mungkin Pasti ada masalah Gila musiknya enak banget gak sih? udah oh, dia kaget <laughs> Eh, hey, hey. eh. Adios Adios kawanku Lewat air lepas, oh enggak. Kena air terjun ikatan lepas sekarang, Ibu pikir gitu. Dia terbang tinggi banget, lagi. Manteng, Wih, nyampe langit, bro. Wih, seberani muter-muter deh. Benar, itu batu-batu bisa melayang. Gimana caranya? <laughs> oh, terbang tinggi sekali. Nyampe apa nih? Yo, that's good, that's cool. Sumpah, gue seneng banget sama grafiknya. Gamenya 2D tapi nggak nggak apa ya, nggak bikin graf grafik desainer jadi nggak niat bikin 3D-nya bagus gitu. Keren banget, keren banget. Akhirnya dia bisa ngikutin angsa ya, tapi emang angsanya bakalan ngakuin mereka bagian dari angsa ya. Nah, udah malam lagi, baru tadi pagi, sekarang malam lagi dan hujan. Nah, nah, nah, nah, nah. Ceritanya itu mereka kemana sih ini tuh? Nah, lo ada petir, teman-teman. Aduh, udah basah gini bulunya makin berat nih. Bener kan? Dari kepakan sayapnya udah kelihatan tuh, udah kayak berat gitu. Loh. Dia juga panik kan Iya lu listrik Feeling gue kesambar petir nih bentar lagi ya nggak? Oh enggak bulunya lepas Bulunya pasti sih Itu bisa terbang kan Nah gak tau udah siku kemana Gue jatuh juga kemana gak tahu. We are in a lot of trouble Separated by the storm Terpisahkan akibat badai Disinilah awal mula Dari cerita kita Oh my god Yo Dude Dude Ini tuh ceritanya jadi sama kayak anak yang baru belajar naik motor Udah gitu main asal jalan jauh-jauh gitu kan Gak ada yang bisa nyelamatin jadi ya Sekarang gue kemana, Gua gak tahu ada ini Sini kucing-kucing apaan lagi, yo ya, Kabur dia Ngeliat Tier dia kabur, coba Keren banget gak sih ini grafiknya? Sumpah deh niat banget yang bikin Sini gue mesti ke kanan dulu atau ke kiri dulu? Ada ada, ada dua pilihan? Kuuu Kemana kamu Ku? Inkwater Marsh Oke okay lah Normalnya kita dari game platformer seperti ini lah Kita akan mengikuti dimana arah dia berdiri Yaitu ke kanan Tapi gue mau ke kiri dulu Because why not? Oke, okay, mari kita lihat ada apa di sini. Sumpah ya ini hutan tuh keren banget gak sih? Oke, okay. eh, aduh, oh jadi kena di situ tuh kena damage. Oke, okay, nice. Uh, Kalau gitu gue bakal lompat siniin ya. Oke, okay. kita bisa lompat kan ya di sini? Bisa ya? lompat, bisa manjat juga. Life orb, you found a life orb. Collect these this to restore all his life. Uh, gue gimana next with... oh, sana ya Oh, mestiin di sini ya. Ayo, jatuh Mbak alahlahlahlahlah kita kembali ke jalan yang benar ya Memang emang gue tuh perusak perusak game banget ya sih oke okay, dapat HP nice uh, kalau gue masuk sini nih air nggak apa-apa ya oh berarti beda ya air yang air yang biru sama yang ungu tadi yang ungu tuh kayak racun ya small spirit light container spirit light can be traded to friendly creatures for various items and upgrades Jadi kita bakalan ngumpulin light ini buat nanti tukar sama entah siapa yang bakalan ada kayak merchant gitu, waduh jatuh ya jatuh lagi, kurang banyak lagi jatuhnya pak ayo let's go my friend, kalau gua next sini, nggak bisa juga ya berarti gue emang disuruh sini di atas itu ada apa sih? gak bisa gua ambil ya, oke okay. hold space and press space to fall through platforms, oke okay? ini berarti kayak megaman ya, bisa turun ke bawah dengan akan bawah terus lompat gitu. jadi saya lompat ke bawah Uh, Kalau gua kesini, nggak uh, jalannya sih menunjukkan kesini sebenarnya, tapi ini ada apa? Kosong berarti emang tadi jalannya udah bener ke bawah sih. Aneh-aneh aja sih. Oke, okay, let's go. Uh, itu siput yang tadi bikin kita hajar Kucing kan apa kabur sih? pengen temenan juga ini apa? Plus itu, e grab a torch. Oke. Okay itu e grab a torch di bawah situ ada klik yang apa sih yang shortcut klik E sama R gua atau tahu itu fungsi untuk apa. Kita coba dulu klik. Oh. Buatnya oh, hajar rupanya, Ini kayak bisa diajar kan? Oh, pakai combo dong hajarnya gila. Keren aja. Spirit light can be traded to, to friendly creatures. Oh ya ini kita udah tahu. Come on. Mana tuh? Um, oke, okay. di sini kita ke sini nggak bisa ya. Press E to insert a keystone kita nggak punya Keystone sama sekali berarti kita kayak seperti mesti nyari Keystone dulu untuk sana. bye bye bye bye Oma Bro gila kita nggak hajar pakai ginian dong ini bisa dihajar nggak nih tapi saya ini apaan sih di dalam sini ya udah kalau gitu kita ke ini dulu hajar dulu nice gua berasa kayak siapa tuh yang di Indonesia mencari bakat yang paling pakai api press itu e to talk to talk To talk, to talk. you know? Not the mochi clearly. Mochi itu apa Kucing-kucing itu? Not even from new. Whenever you have visited most lands near and far, not seen your kind. Come from across the water, maybe? Well, whatever you are, I'm talk. A wanderer in this parts, the better parts at least. I'm taking shelter from that storm myself, but if you are thinking you of going further, you'll have to get through that spirit gate to the east. Spirit gate itu kayak tadi yang yang kita perlu keystone, ya. Oh, you yeah, need two keystones. Yes. I happen to have one in my bag and hmm? the other one is in the cave ahead. Berarti kita bakalan masuk ke dalam gua ini buat kita nyari satu keystone -nya lagi, dan gua gak tau gimana cara satunya lagi. Okay, But acquiring it is a job for someone more nimble than myself. What do you say? Ya, berarti kita emang disuruh buat nyari keystone -nya, dan mungkin si Tok ini bakalan ngasih kita satu keystone lagi setelah kita dapetin yang satunya, ya. Kira, gua gak tau apa yang bakal terjadi. Let's go, hajar ini. Met, hai Let's go, bakar, nice Oke okay, sip uh, Di bawah sini nanti kayak ada sesuatu Atau gue coba ke kiri dulu aja ya uh, Jalan yang, udahlah ikutin jalan dulu aja Kayaknya nya apa, gue tau. Nah, hahaha, dai Die, Die. Ya, yeah, gue malah kena Itu loh Oke, okay, ini kita injak dulu Tadi gak bisa diinjek. Yo, what the heck Nah, nice, oke okay, sip Gue turun ke bawah dulu ada apa ini? Kok cutscene? Oh siap, ada bunglon <laughs> Bunglonnya nyala guys, bunglon LED Mati kamu Let's go, Dai. Cepat amat Mungkin gara-gara gue main easy kali gitu. ya Kalau seandainya main di hard, kayak gue udah mati terlih Oke lah, biarin Let's go Lah, kalau sandaya gue luet air Mati dong ini gue udah, sip Jump onto blue monster to cling on it, oke sip blue moss terus berarti kita bisa lompat ke sini ya Berarti blue moss ini bisa dipakai buat nempel nempel kayak nempel kayak cicak Terus ini gimana gua ngahajarnya kalau gua kagak ada obornya tadi coba Ah kita lah kita naik ke atas ini nice Let's go Seperti kita bakal manjat tembok ini lalu manjat tembok ini lalu lompat Manjat tembok ini lalu lompat nice Oke okay. lompat ke atas sini atas Nah itu keystone-nya Keystone-nya di kiri kan? Kita lompat sini, ambil keystone-nya. Nice! Keystone! One keystone get! Keystone are used to open spirit gates. Different spirit gates may require a different number of keystones. Oh, oke. Okay. Quest updated. The missing key, show the what the heck is that. Tadi gua belum sepet-lete, udah pada hilang duluan dong. Kayak kita tinggal langsung lari kesini aja, gak sih? Buat ketemu sama si Tok tadi tuh. Tok Tok Tok Tok Tok. Tok Tok Tok. Siapa di sana? Bukan saya. Oke, siap. Talk to talk. Ah, like, you oh, nononanush. <laughs> is that a keystone I see? Here's one more for your trouble. I'm ever a bird of my word. Hmm? Now I can continue my wandering through Nguyen's lost wonders before we lose anymore. And you can carry on with er Whatever it is you're doing, good luck. Kita tarikai satu keystone lagi dan kita bisa buka pagar yang ada di sono ya. Di kanan. The quest completed. Show Keystone to talk. Oke, okay, berarti quest udah selesai. Malah gue injak duri dong, kau Oh storge, yo what the heck is that? Ada serigala guys. Nah kita insert aja keystonenya kok gitu kan. Insert lagi dan ya terbuka pintunya. Good one. Itu serigala tadi matanya banyak gak sih? Kalau gua masuk sini, ini airnya biru kan ya? Ya, berarti biru karena tadi kita masuk ke area ungu Area ungu seperti tanda beracun atau apa gua nggak ngerti. let's go. Ini dia ngikutin gua. Ini ada HP ya. Nice. Oke, okay, let's go. Nah, ini apa nih? Kok kayak cutscene ya? Ya, cutscene. Nah, lo. Nah, lo. Dikejer serigala bang, bang Let's go. Eh, hey, hampir kena yo. Eh, hey mau dicakar gue eh tidak kena ayy digigit dong uh hampir kena uh tidak kena mau punya hapa lu ah digigit aja kagak becus ha? aduh kena dong oke okay, siap let's fight ya sama berantem, beranteng kuy nah amat hapenya bisa. aduh gue digigit let's go banyak kebakar dong jadi ganteng tar. paling kita pas ketemu paling ntar ketemu lagi di chapter chapter selanjutnya tapi gue nggak tahu ya gimana bakalan pas ketemu dia aku mau naik sono nggak bisa ya berarti kita musti balik arah kayaknya guys gila serigala itu saking gede dia bikin segala macam yang dilewatin lewatin kebakar loh parabat oke okay, ini kita udah nggak bisa lewat sini kalau lewat atas juga nggak bisa ini halos den ini tulang tulangnya kayak nanti bisa kita hancurin ya guys kayaknya Um, oke, okay. ada air di situ gua gak tahu apa Oh, saat kita sampai di tempat tulang, guys Sampai jatuhnya di tulang, guys eh, Tulang, bro Oke, okay. let's go Halo, kucing Halo, koceng Mana dia? Ini ada cutscene lagi kali? Oh, show Wow Let's go Apa ini? It looks interesting. Kalau seandainya kita sentuh, ada apa ini? Kenapa pohonnya warna putih dan mengkilap sendiri? Ini menarik sekali, guys. Iya, kita sentuh dan... oh, uh. overwhelming power. Uh. Kok pingsan <laughs> as an ancient light awakened? As an ancient light awakened, Naru and Gummo sought through the night. Naru sama gumonya tuh masih nyari nyari kita ya. Dia masih nyari kita. Ancient light tuh kayak maksudnya kita ya. Kita udah mencap, kita udah mendapatkan kekuatan cahaya dari ancient, kekuatan cahaya kuno gitu kan. Cahaya kuno tuh apa lagi? Sampai pagi gitu kan. Eh bro, lihat itu udah angsa. <laughs> supaya gue bikin gua bikin sesuatu yang harus sedih jadi gak sedih. ya nah apa nih? Eh hey, kok kucingnya banyak? Cita kita mesti lawan mereka kah, atau gimana? You're not like the others, the shrieker, the howler. In you shines an ancient light. The tree remembered. Pohonnya mengingat It glowed It nude It had shared the mem Its memory with you Dia telah membagi Memorinya denganmu Spirit edge You have gained The new ability Hold Q to assign To click E or R And unleash combo attacks Alright guys Oke okay, Kita dapat skill baru berarti ya Now use the light We want to see Jadi si kucing-kucing ini juga pengen lihat gitu ya kan Use the light we want to see uh, Q Spirit Edge kita assign di klik ya. Attack at close range with the blade of light. Ooh blade of light lightsaber. Oke lah kita coba klik klik klik dulu kali ya. Abis itu kita ending episode episodenya oke guys. Oh, Oh gila kita jadi dapat kita jadi dapat senjata senjata lightsaber guys. Oh, keren. Kenapa nggak dari tadi kita dapat ya gitu ya kan? Keren keren keren keren keren keren, keren, keren. Ya guys, jadi sekian dulu untuk episode kali ini. Kita bakalan main lagi di hari esoknya. Dan ya, kalau kalian suka sama video ini, sekali lagi gue mau ingetin, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik that bell below. That bell, supaya kalian dapat notifikasi lagi ketika gue upload video baru. Dan ya, kita bakalan ketemu lagi di next episode. Thank you for watching, happy gaming, and bye-bye.